buat yang pecinta ikan dan bosan rasa bumbunya itu itu aja silahkan coba resep yang akan dibagikan bagikan kali ini assalamualaikum semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua terima kasih telah menonton tayangan ini simak terus hingga habis tayangan ini ya jadi yang pertama di sini yang perlu disiapkan yaitu ikan ini boleh jenis ikan air tawar atau ikan laut nah kebetulan yang dipakai ikan air tawar yaitu ikan nila beratnya kurang lebih 500 gram nanti dicuci hingga bersih lalu disayat ya bagian punggungnya dan dilumuri dengan jeruk nipis nah di sini untuk bumbu perendam atau marinasinya boleh menyesuaikan setelah diberi oh, jeruk nipis ini tambahkan yaitu biar lebih praktis ini tambahkan aja bumbu racik jadi ini boleh pakai garam dan jeruk nipis saja atau mau pakai racik aja sebenarnya juga enggak apa-apa di sini. Tapi biar makin enak rasanya nanti sedikit ada asam-asamnya, uni jeruk nipis. Nanti pastikan ya semua bagian dilumuri dengan bumbu raciknya atau dengan jeruk nipis dan garam. Dan seterusnya silakan teman-teman diamkan ya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Lalu berikutnya siapkan yaitu satu siung aja bawang putih nanti bawang putihnya silahkan diiris tipis-tipis kemudian satu siung bawang merah yang ukurannya besar atau pakai dua siung juga nggak apa-apa tetap diiris juga ya sama dan satu buah tomat ini boleh pakai tomat merah ataupun tomat hijau nanti dipotong-potong lalu berikutnya untuk bumbu yang perlu dihaluskan nah disini ini pakai campuran rawit hijau dan rawit lombok serta cabai hijau keriting untuk cabainya boleh menyesuaikan ya nggak persis sama lalu tambahkan satu siung bawang putih dan bawang merahnya kurang lebih cuma 5 siung aja lalu tambahkan minyak secukupnya dan garam ini boleh dipakai chopper blender atau dihaluskan dengan tangan itu jauh lebih enak nantinya lalu kita sisihkan dan panaskan minyak secukupnya boleh ditambahkan sedikit aja tepung terigu atau maizena dan mulai pertama kali kita goreng dulu untuk ikannya nah di sini oh ikannya oh sebaiknya ya tapi kembali lagi ke selera kalau ini menggorengnya enggak sampai yang kering banget yang garing tapi tetap kering di luar di dalamnya tetap ada lembutnya jadi biar nanti bumbunya juga gampang meresap, nah kalau udah silangkan diangkat dan ditiriskan selanjutnya tumis penuh bawang putih sebentar lalu tambahkan bawang merah dan juga tomat nanti tambahkan kurang lebih 3 lembar daun jeruk yang disuir-suir atau dibiarkan utuh, lalu tumis sampai tomatnya layu kita layu tomatnya tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi dan tambahkan juga air ini airnya kurang lebih 100-150 ml dan tambahkan jeruk nipis cukupnya serta di sini disini pakai lencah atau rimbang kalau kata orang Minang itu rimbang namanya lalu tambahkan juga di sini penyedap boleh pakai apa aja, lalu tambahkan juga satu lembar daun salam. biar nanti rasanya makin enak. Dan untuk biar makin gurih, menghitamakannya itu ada stok ikan teri di dalam toples. Menghitamakan ini option ya, enggak mesti pakai ikan teri di sini. Tapi kalau pakai ikan teri jauh lebih enak nanti bumbu baladonya. Lalu tambahkan juga kaldu bubuk, yang mau pakai kaldu bubuk jangan lupa ini dikoreksi rasa pastikan juga nanti semua bahan sudah pas ya nanti setelah itu diaduk aja dimasak dulu sampai semuanya lencahnya juga udah matang dan kemudian kalau sudah oh, koreksi rasa semua udah pas langsung setelah itu boleh ditambahkan ikannya atau ini opsinya bisa juga nanti di atas piring saji dituangkan di atas ikannya itu juga bisa jadi ini kembali ke selera masing-masing ya cocoknya yang mana menurut teman-teman kalau langsung di wajan itu bumbunya lebih meresap nantinya cuma kalau yang atau dipisah ini juga bisa kalau dipisah boleh di memasak hingga garing ikannya itu juga enak nantinya dan kurang lebih hasilnya seperti ini Oh iya nanti kalau teman-teman yang tidak menggunakan tomat Bawang merahnya ditambah ya, dari takaran dia nanti enggak pedas hasilnya. Selamat mencoba di rumah, semoga apa yang Uni bagikan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan juga video yang Uni bagikan ya. Assalamualaikum.